sekelos-kelos terus pokoknya oh ya. 1000, masih 500 <laughs> baca tangan bro, oke okay. ketuk oke okay. siapa nih kira-kira? siapa nih kira-kira? siapa kira-kira? ketuk ini muncul -muncul, bro lama bro, muncul-muncul bro, lama bro muncul-muncul bro ketuk, ketuk, ketuk, ketuk, ketuk wah, nah oke, okay. oke okay. siapa, siapa, Argentina, Messi Messi, eh Messi nanti guys, okelah okay, thank you, tonton lagi 24.700.000 ketuk untuk membukanya membuka membuka lama, dia membukanya lama gak bisa bro, oke. Okay. Martinez sudah punya Mbappe, tinggal punya Messi. tapi saya lagi pengen di karena lihat di perusahaan transfer itu ada di itu. ini ada mau dapat susah, karena saya nggak bisa mainnya. oke, okay, ketuk-ketuk lanjutkan. Martinez, oke, okay, thank you, thank you, lanjut. lah, dulu, back saya mau lainnya Saya mau lainnya mati, guys, semayang Bisi, Bisi, oke okay. Tak kulik memangankan mengenai ini satu-satunya. saya of the year, oke, okay. asis, tim of the year, tim of the year, kan okay. coy. oke 10-10 mata lumayan nanti lagi ya bro Pakai di tapi ya biasalah, lumayan. oke, semoga. yang kopi ini agak lama ya yang lain coba. Star Pass oke, dapet hadiah itu 99 ya? Ini, ini kalau saya membeli pakai, oke siapa paket barang nah, ini kalau saya beli 63 berarti poin saya poin lagi kalau kan, muda, biasa beli enggak? Okay. Okay. Oke, oke, oke, oke, oke, nih oke, nih, oke, oke, Ambil oke, oke, oke, Siapa nih oke, nih oke, oke, oke, oke, oke, oke, saya sudah punya Martinez. Coba kita lihat di daftar pemain.